9 Alasan Mengapa Orang Cerdas Lebih Suka Menyendiri Apakah kamu lebih suka tinggal di rumah, daripada pergi keluar dengan teman-temanmu? Jika kamu menjawab iya, mungkin aman untuk dikatakan bahwa secara umum, kamu merasa lebih nyaman saat sendirian daripada melakukan sesuatu dengan orang lain. Sementara banyak orang di luar sana yang suka menghabiskan waktu dengan sahabat atau orang yang mereka sukai, penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki IQ yang lebih tinggi dibandingkan orang lain merasa paling bahagia ketika mereka memiliki interaksi sosial yang lebih sedikit. Ada beberapa penjelasan untuk hal tersebut dan dalam video kali ini, calon psikolog akan membahas tentang 9 alasan umum mengapa orang cerdas lebih suka menyendiri. Nomor satu, Mereka menghargai produktivitas. Mayoritas orang pada umumnya merasa nyaman dan memiliki kinerja yang baik ketika mereka bekerja dalam kelompok karena mereka bisa menggunakan kekuatan masing-masing individu untuk saling menutupi kelemahan yang ada. Di sisi lain, orang yang pintar merasa frustasi ketika mereka bekerja dengan orang lain, karena kebanyakan rekan kerjanya tidak melihat gambaran yang lebih besar dan malah berfokus ke hal-hal kecil yang tidak penting dari sebuah permasalahan yang ada. Individu yang cerdas sering memilih untuk bekerja sendirian bukan karena mereka membenci orang lain, tetapi karena mereka percaya bahwa mereka akan menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih efektif dan juga efisien. Nomor dua mereka sering memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Karena pada dasarnya tingkat kecerdasan dan rasa keingintahuan berkorelasi secara signifikan, orang cerdas sering menghabiskan banyak waktu untuk merenung dan mengamati. Melakukan demikian memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam serta perspektif yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, karena orang pintar memiliki persepsi dan kemampuan yang unik untuk mengenali pola-pola halus, mereka sering menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang seringkali tidak bisa diselesaikan orang lain. Maka dari itu, kebanyakan individu yang memiliki sudut pandang yang berbeda cenderung menjadi penemu brilian dan jenius yang kreatif. Nomor 3 Mereka merasa nyaman menjadi berbeda dari orang lain. Beberapa orang akan menyebut mereka sebagai penyendiri, aneh, atau eksentrik, tetapi individu yang cerdas benar-benar merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan juga cara berpikir mereka. Kepribadian serta pola pikir yang berbeda membantu orang pintar dengan baik dalam mengejar mimpi atau tujuan hidup mereka. Selain itu, individu-individu ini juga merasa damai dan tentram ketika berada di dalam keheningan. Nomor 4 Kesendirian Membantu Mereka Lebih Menghargai Orang Lain Hanya karena orang cerdas lebih memilih untuk menyendiri dibandingkan bersosialisasi, tidak berarti mereka semua adalah manusia yang apatis terhadap sesamanya. Faktanya, sebagian besar dari orang tersebut benar-benar peduli kepada orang lain dan merupakan manusia paling dermawan yang pernah kamu temui di dalam hidupmu. Sebenarnya, menghabiskan waktu sendirian membantu individu-individu yang pintar untuk mengembangkan apresiasi yang lebih besar untuk orang lain. Karena orang cerdas tidak sering bersosialisasi dengan sesamanya secara rutin, mereka menghabiskan lebih banyak waktu yang berkualitas dengan beberapa orang terdekat di dalam hidup mereka dan ini memungkinkan individu-individu tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan memahami sesamanya dengan lebih baik. Nomor 5. Mereka Tidak Mencari Pengakuan Dari Orang Lain Ingin diakui oleh orang lain adalah keinginan dasar manusia yang sudah ada sejak lahir, tidak peduli seberapa tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Namun, yang membedakannya adalah individu yang pintar tidak mencari pengakuan dari setiap orang yang mereka temui. Melainkan, lingkaran pertemanan kecil merekalah yang memberikan semua pengakuan yang mereka butuhkan. Selain itu, orang cerdas biasanya merasa percaya diri untuk mengabaikan opini atau cibiran yang negatif. Mereka tidak terlalu peduli apakah orang lain menyukai mereka atau tidak. Nomor enam mereka menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Membaca adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kecerdasan. Melakukan demikian dapat membantu kita untuk membangun kosakata, meningkatkan keterampilan verbal, dan menambah pengetahuan umum. Orang cerdas cenderung dikenal sebagai pribadi yang gemar membaca yang mengedukasi diri mereka sendiri dengan membaca apapun yang bisa mereka baca. Individu yang pintar suka belajar tentang sejarah, budaya, hewan, fakta-fakta unik, dan dunia pada umumnya. Dan karena membaca membutuhkan kedamaian dan ketenangan, mereka suka menyendiri untuk melakukan demikian. Nomor tujuh, mereka sering memiliki jadwal yang berbeda dari orang lain. Orang cerdas lebih cenderung memiliki siklus tidur yang berbeda dibandingkan dengan individu yang memiliki IQ rendah. Sebuah penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara kecerdasan dan waktu tidur seseorang. Jadi, pada dasarnya, semakin lama kamu tidur, maka semakin tinggi IQ-mu. Individu yang pintar cenderung merupakan seorang, night owl, atau burung hantu yang lebih suka bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Mereka pada umumnya mencapai puncak produktivitas dan kreativitas di malam hari yang memberi mereka ledakan energi untuk dicurahkan pada hal-hal seperti penemuan sesuatu yang baru, ide-ide yang unik, dan sebagainya. Maka dari itu, karena orang cerdas memiliki jadwal yang tidak sesuai dengan orang lain, mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk bersosialisasi. Nomor delapan mereka membutuhkan lebih banyak waktu tenang untuk mengambil keputusan. Individu yang pintar sadar dan paham bahwa mengambil keputusan adalah sesuatu yang membutuhkan pertimbangan yang cermat, dan maka dari itu, mereka memerlukan ruang untuk memproses pikiran mereka. Orang cerdas cenderung mengumpulkan informasi selengkap mungkin dan banyak menghabiskan waktu untuk menganalisis sesuatu dari setiap aspek yang ada sebelum pada akhirnya mengambil keputusan. Nomor 9, Mereka Tidak Takut Ketinggalan Rasa takut ketinggalan mengacu kepada perasaan seseorang yang kerap merasa khawatir akan ketinggalan suatu peristiwa atau tren menarik yang sedang berlangsung saat ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Perasaan tersebut bisa menimpa siapa saja, tetapi tidak dengan orang cerdas. Individu yang pintar tidak pernah merasa cemas akan ketinggalan sesuatu yang viral, dan malah sebaliknya, mereka memilih untuk menghargai momen-momen masa kini. Itulah sembilan alasan mengapa individu yang cerdas lebih suka menyendiri dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain. Sementara interaksi manusia seharusnya membuat orang lain menjadi lebih bahagia, orang cerdas tampaknya lebih nyaman menyendiri dan ingatlah bahwa ini bukanlah merupakan hal yang buruk. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Dari sembilan alasan yang sudah disebutkan, alasan mana yang menurut kamu paling tepat? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol suka.